Halo teman-teman, balik lagi di channel Burung Biru TV dan apa kabarnya teman-teman semoga teman-teman yang menonton video ini diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan untuk kesempatan kali ini saya akan merekam tentang pohon binahong atau piahong ya teman-teman dan manfaat bijinya manfaat biji pindaung merah ini dipercaya mampu menjadi bahan herbal yang mengatasi radang selaput mata Serta mengurangi iritasi pada mata Di samping itu bisa mencegah diabetes yang sering dialami oleh laki-laki atau perempuan yang berusia paruh baya. Biji pindaung merah ini terkenal mampu mencegah penyakit diabetes atau biasa yang disebut penyakit gula ya teman-teman untuk cara mengolahnya teman-teman bisa searching-searching di Google atau bisa nonton di Youtube tentang tutorial bagaimana cara mengolahnya agar bisa dimanfaatkan. Kalau di channel ini cuma merekam pemandangan-pemandangan jadi saya tidak bisa memberikan tutorial bagaimana cara mengolah biji pinahong ini. Terima kasih dan selamat menonton. Thank you. Thank you.